untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dan vitamin-vitamin dari idola kesayangan kita. Sebelumnya ada kabar yang sangat membanggakan untuk warga Konoha. Alhamdulillah. Single terbaru Bunda Lesti Kejora sudah tembus di angka 5 juta viewers dalam lima hari dan Alhamdulillahnya persahabat yang masih bertahan di nomor satu trending untuk musik. Wow, ini sih kebanggaan banget ya untuk warga Konoha. Yuk, sama-sama kita support, sama-sama kita dukung terus yang terbaik karya-karya Bunda Lesti. Alhamdulillah berkat kekompakan dan kesulitan dari Lesla Lovers, Lesti Lovers, dan Belovers Ini luar biasa persahabat ya 5 hari sudah mencapai 5 juta kali ditonton Kalian memang luar biasa, keren banget Masih semangat ya untuk ke angka 6 juta viewers Pertahankan trendingnya, tetap semangat dan tetap solid untuk semuanya Kemudian juga persahabat ya perhatikan di sini ada pernyataan dari salah satu orang yang bukan fansnya Leslar, persahabat ya mengenai acara Parti ultah Rizky Bilar. Perhatikan diunggah oleh Kaits Biterti, persahabat ya ada sebuah kalimat panjang banget di sini. Ini pernyataan langsung ya nama akunnya Ariska Fitriana di situ dikatakan. Menurutku ini romantis banget sih konsepnya. Walaupun bukan fans fanatiknya, tapi salut dengan rasa cinta mereka yang terasa banget dalam ruangan tersebut. Semoga rumah tangga kalian selalu diselimuti dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Lesti Kejora. Dan di sini juga ada sebuah kalimat lagi persahabat ini kelanjutan dari post yang sebelumnya datang ke sini tidak disengaja, karena satu tempat acara dengan perayaan Mila tersebut. Jujur, dari lubuh hati terdalam ini, mereka aslinya benar-benar ramah banget dan murah senyum. Jarang arti seperti ini, tidak keberatan untuk berfoto bersama sepanjang kita datang dengan cara yang sopan, ya. Ungkapan dari saya menggambarkan mereka berdua Harta dan ketenaran tidak melupakan diri tentang dari mana mereka berasal Dan kemana mereka akan kembali Bukan fans mereka, tapi jujur saya kagum terhadap mereka Lesti Gejora, Leslar Wow, luar biasa banget persahabatnya ya, Masya Allah Harta dan ketenaran tidak melupakan diri tentang dari mana mereka berasal dan kemana mereka kembali Kata Bunda Lestesi tetaplah menjadi orang baik ya Agar banyak yang sayang dan yang mendoakan dan ternyata banyak yang sayang ke mereka bukan cuma fans tapi netizen juga apalagi yang bertemu langsung dengan mereka persahabat dipastikan ini pun banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan salah satunya dari akun henny.hy underscore mengatakan Masya Allah semoga Leslar selalu menjadi idola yang terbaik amin doakan selalu ya semoga. Lesti Bilar menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Selanjutnya persahabat disimak juga. Ini vitamin bahagia. Alhamdulillah persahabat ya saat pembukaan turnamen sepak bola malam hari ini Papa Bilar turut hadir tuh memakai baju kaos warna merah ya semangat untuk Papa Bilar. Semoga malam hari ini timnya bisa menang. Dan kita lihat juga tuh Masya Allah makin glowing Dan pastinya makin selalu membuat kita bahagia dan bangga malam hari ini Karena asupan vitamin langsung disuguhkan persahabat ya Masya Allah sehat-sehat selalu Papa Bilar Semangat terus malam hari ini Semoga juara amin persahabat ya Doakan yang terbaik dan kita lihat juga ini momen spesial nih, persahabat ya. Saat aku ini memakai sepatu bola, dan di sampingnya ada Mas Wawan. Ternyata banyak banget yang meliput persahabat ya, dan kita lihat, ternyata inilah wajah-wajah Kang Wawan dan Ibu Wawan. Aduh, ewe ya, ngasih jam karena sering gak tepat waktu, katanya tuh. Masya Allah. Penampilan Papa Billar memang luar biasa malam hari ini. Semakin bangga dan semakin bahagia. Doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga bersahabat dia ya, kita mendapatkan info dari Leslar Indonesia 2020. Ini mengenai kapal media of the years 2022. Alhamdulillah, Bunda Lesti dan Papa Billar berada di puncak dengan perolehan voting... 219.201 votes Dan disusul oleh pasangan Rangga Azob dan Haiko von der Feken, Dengan perolehan votingnya 218.923 votes Tetap semangat bersahabat ya Kita mendapatkan info bahwa malam ini terakhir voting cus merapat linknya ada di bio Leslar Indonesia 2020 Tetap semangat ya. Mudah-mudahan Papa Bilar, Bunda Lesti mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022. Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih.